Bulan tak berbentuk bola seperti yang mereka katakan. Jika diamati dengan seksama, kadang di bagian tubuh bulan terlihat bintang yang ada di belakangnya. Itu sebabnya, zaman dulu ada simbol bulan dan bintang. Di mana bintang memang benar-benar terlihat menembus tubuh bulan.